Ini Corona gimana nih? Alah? Corona gimana? Corona, ah. corona mah nggak ada Masa nggak ada Corona nggak ada Alah. ya? Belah kelihatan Iya tapi berbahaya ya? Ah itu Wah udah Nggak pakai masker jaga jarak kita. <laughs> <laughs> <laughs> Kak pakai masker jaga jarak katanya 10 meter ya 10 meter Nggak lagi uh. Lihat dewek Tahu nih hari Udah burung, sekarang gak burung. main ya? Udah jarang main burung nih, main ginian doang Gak nah, main burung, burung siaraan Gila, enggak siara burung Emang burung ada berapa? Enggak siara? Kenapa? Dari sini siapa yang mengurusi? Oh soalnya, ini baru nyampe dari kampus ke proyek sendiri Oh di proyek, enak kan di huh? proyek enakan di proyek, kalau enakan mau duduk dapat duit, iya yes, sih. Yes. Kalau duduk dapat duit harus modal. <guluh> nih duduk dapat duit si <guluh> modal. Nih nih. Oh, apa kenapa tuh belajar matang ya. Objek. Oh, okay, kan. Di mana sekarang lagi ada objek? Okay, kan agak sulit nyari apa? Mungkin mau cari tambahan dari yang lain? Kamu usah proses online. Ah? Kena tulisin. Jangan. Wah. Proses sih yang dampak nyari duitnya kan. Tapi dilarang, agama-agama tuh dilarang, dilarang. nggak boleh. Ya. Tapi tetap ada juga sih yang jalanin, gimana ya, orang-orangnya aja. Tapi dilarang. Wow. Dilarang. Hah. Oh. <laughs> Aduh. Halo, Pak. Oh. Dia berat. Ini berapa nah, sembar apa? Babo saya itu. Proksi Sahabat, babo saya nomor oh, 80 iya. RT 9 RW 3. Oh. RT 9 di sebelah sana. Ya, ya, ya. Uh, nanti Pak habis perempatan pertigaan nanya lagi ya, Pak. Ya. Nanya oh, lagi pertigaan, di situ. Depan ada pertigaan. ya. ya. Uh, uh. Yeah. Di sana ini masih, masih RW 3, komosan. benar. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Enggak ada pertigaanannya, ya. Dekat, Kahit, ya udah dekat sih, cuma saya nggak tahu tempatnya ya, ya, ya kirim Sembedan mah 75, 12, 15, 19, 9, 9, 9, itu 5, 12, RT 11 RT 9 itu di itu Departemen yang penting dari sini nanya, udah kan nggak disuruh ke sana gitu caranya nanya lagi kan benar jangan ya, bosen-bosen nanya lagi jangan bosen nanya, karena saya juga bukan arus apa, saya kadang-kadang lupa lagi ditanya nomor di daerah RT3, lupa juga kan nomornya ada. <laughs> RW3 RT3 RW3 RT3. jadi nggak boleh bohong kita harus Namanya orangnya, kita nggak sasarin banget, tapi jalannya langkahnya udah bener nggak kelewat. Nah, dari situ tinggal jawaban yang ngasih tahu. Oke, okay. itulah caranya. Coy, kawan-kawan, alam nah, aja. Iya ada katanya. Jalanan, Jalanan. suasana paru. jadi naik mobil mulah desa ya. Ate lagi. Ate. Ate. Minum teh dulu nih. Teh manis. <tik> masuk di sini. Minum teh manis. Oh, jadi saudaranya pulang katanya. Aduh, pulang Terang nih, udara yang kurang minum es teh manis, teh ho nah gitu, tempat. jadi pada pulang, katanya. Kebagian, nah, ada pulang, warung sepi, lagi to, lagi corona, karena nggak ada orang, sepi. Saya buka masker, nggak pakai masker, jadi enggak masalah lah ya. aja memutus jaringan masih berjalan ton-pelan Manya sendiri house dulu sendiri dia lo nggak ada temennya Baru jalan satu rit, nah dia orang keluar Satu rit, baru jalan Paling nggak empat rit lah. Warung kemarin rame mendingan ya? Hah? Kemarin mendingan rame ya? Dia udah biasa sendiri udah Biasa sendiri Oh, so, pakai gitu dipakai buat apa-apa buat kunci doang apa buat? Nih, Laso. Oh, enggak dipakai buat apa gitu. Buat kunci doang buat biar enggak jatuh. Ya. Motor baru ya, Laso, <tuh> yang apa? -apa? Yang merah. Nomor 08, nomor dia yang pakai itu lah Jangan beli baru lagi capek. Grafiti, nah, Aku pada dulu nah, ya. ya. ya. nah, oh, eh, yang nggak berani Nah, itu emang kayak warungannya, kan saya Pada ngambil bangku ini. musik. saya di sana di perapatan tuh, namanya kosasi orang sembela. Oh, oh ya? Tuh. Oh dia kan udah ya. di lama. Hmm. Ya. Oh, dia orang. kan dikasih tempat di situ. Sudah lama, gimana nih? Saya ngopi dong. Kopi aja, sama Rako, Rako lagi mahal nih? Sorry saya lagi, hutangnya lagi banyak. Waduh. Ini sekali datang berapa tahun? Empat orang. Saya nyari dulu, dan aku buat orang dulu. Bodyanya tahu belakangan, kalau dapet bangun nggak gitu Wow, gini. Gimana? Ini... Oh, Mau wow. nyampein wow. enak, saya kalau kalau oh, kita aja udah kata modal aja, pun nah. aja pun dapat, Tuh hari harinya ya? ya. itu kan Apalagi, Apa hari, -hari nah, ya. pengen banyak mau ngomong gitu, mau nyampein takut nggak kena, ya. Jadi udah, dia udah terjebak di situ ya. Kita mau ngeinaten, ah udah nggak jadi mau. Si Tuan meninggal? Kan? Yang dendut? Iya. Yang satunya? Iya yang dendut. Kalo lu aku tangan perakalmu Lupa saya kalau yang gendut. Kalau ya. dia kan kosasi. Iya. Yang satu si ikos, ya? Iya. Ikos. Ikos. Kalau nggak salah. Iya yang itu kan lebih Kan, iya, yang nah, iya. sekarang anaknya si ato iya, si nah, sekarang mulai di kampung kadang-kadang bukannya sekarang di bekasi apusannya. ya si di Atok. bekasi itu tahu sama siapa siatonya si ato si tapi sekarang pulang kampung pas apusan dia di kampung lagi nandur katanya kamu ada dulunya ngapain Aduh, merah, merah, merah! <Sing> merah, merah, Gitu, aku soal warung, soal, soal bang keliling, soal pinjem bang keliling. di sini doang, karena pinjem bang keliling jadi nggak pusing, emang udah punya pendirian, bagaimana gitu soalnya baru dapet, nih, baru dapet hari. orang tiap hari bukannya mutusin pencarian bank keliling kalau kita caranya gitu, repot ya kalau dihitung-hitung dibandingin, kita ini benar bayar sekian udah punya motor, tapi kita ngotak Nah kalau dia dihitung, kamu ini ngambil 12 bulan sekian 12 bulan tuh dijumlahin harganya untungnya gede dia, dia itu kalau Setelah 12 bulan dapatnya gede Tapi kan dia bukan satu orang Banyak yang ada dihitungkan nah, dia Nah dia jumlahin per 100 orang tuh motor selesai lunas Tapi tiap orang belum Tiap satu motor udah tertentu Kolektif sampai sekarang tuh caranya salah mungkin udah terlanjut tetep gali lubang begitu udah biasa ya, masih udah biasa kemarin anaknya menin dua minggu yang yang kecil masih sekolah terus pulang karena sendirian jaga capek sendirian dan udah ngantuk. Ya, yang saya siapa? B.A. doang Beli dulu Siapa? Bang Wean. Bang B.A. Tau, oh, Kak Pak, kebiasaan-kebiasaan Pak, kebiasaan Suleman Oh, iya, iya, iya Yang Pak Kartika Berapa hmm. puluh tahun itu Warung dulu Iya Sendirian, kadang-kadang Anaknya datang, nah, Tapi nyantai Sudah ya. ya, gitu-gitu aja hmm. Orangnya polos ya Bang kalau warung situ, Mas. Mana sih yang nggak dimampirin? Kita mampiri semua. cuma Nah, ya, ya. nah kalau, ya. yang dia, ya. kalau yang dia, duluan yang Bang Anda kenal. Mas? dia dia kuningan di Dia lama juga sambil Ajan buka di pinggir toko komperasi Orang itu uh, Dapet disitu Jadi diizinkanlah Gajah uh, sosialnya juga kali itu Nah waktu kemarin Kayak ngapus Orang, bukan hmm. orang hmm. punggungan mana ya Lombang siapa sih? Saya aktifkan dia Tapi asal kampungnya beda Kayak dari saat gitu Memang bang anda kemana? Pulang kampung kemarin Kampus sana dipaham, kena lockdown jadi di karantina. <dusiasa> sekarang udah kali udah Karantina kan 2 minggu ya. Tidur-makan tidur kali tidur ya. Udah. Apa sekarang nih? Apa udah di dia belum Enggak tahu. <muruh> <muruh> nah, yang dapat mah masih emang enggak tahu Emang enggak tahu Bagaimana cara lihat Emang kan dikamah nama-nama ini Sama Semari ini Ada yang kota itu Nah kalau segala sedara situ kan lakinya orang Semarang ya? Nah oh, itu Iya nya yang sampingnya inya tokoh Arab tokoh Oh iya, ulama. Oh, ya kan Arab kan namanya kan ada rumah di belakang. Ada kekurangan siang. Oh, ada belakangnya ada sedikit ya. Di oh, belakangnya. Iya, ada musala. Tiposnya ke tanah jalan raya bisa itu di situ cuma ada rumah berapa? masih e Di gak tahu, gak? ada ya? itu udah dikalahin, boleh. orang mana? Gitu orang A. waktu mereka datang, ah, dia nengok Aung mau kamu dulu. semua Ya. ya? dulu dia. Sebab waktu dia bisa, maaf, maaf. bukan Nah, orang hormat jadi. Sudah kamu ini? ada yang... Tidak mau kasih bilang aja Ya, oh, ya. ya anak itu sama si Iya. Aku mau nanyain si Pak. mau dari berapa kan? Kak. Siapa yang... kan? ada bilang aja, itu pertama aku gak tahu pak namanya dia yang punya pancingan begini di, di bawah di bawah pinang ya airnya punya pancingan di situ itu jadi pos pukul ya dia di pos pukul ya dulu aku nggak tahu aku di sibakong oh, malam pertama, oh, pertama. aslinenitis, juga aku beli dari orang punya juga orang wow, operan ini. Nah, 2002an, ya. jam 2 malam, oh, Ya ada sih, satu gitu, juga jam. udah keluar kan 1. Nah, orang nyari pelangganan sayur. Eh, iya. Langganan sayur. Jam dua malam, warung buka, aja nanti tidur Bang bang, kok terus Jangan -jangan mabuk ya, ya aja, aku aja apa, oh, Kenapa takut sih, orang salah, dia mabuk sendiri, sendiri dia. Oh, wow, biasa ngobrol, ngobrol Kau baru ya? Iya. Baru, -baru kan? Kalau ada yang masing -masing, bilang aja Kalau yang masing -masing, bilang aja Wah, udah. Iya, main aja, main aja. Masakan, iya, iya aja. Kayak orang bego aja. Iya, aja. Ya, mana iya. ya? Pertama dulu. besok-besok eh, besok nah. yang semalam. <laughs> Kok gitu? Ini ini to, Bapak yang semalam. Saya enggak siapa yang semalam mau. Ini kapan nitip. Saya cuma kasih doang, kira tanpa. apa, kenapa, Bang? Aku salah. Kalau saya salah sama anak-anak dulu kan ada. Itu baik buat biar ya, malam bayar ya bayar, -bayar malam gue <tuk> ya, nah, ya, yang bos si <tuk> nah, masih masih anak sini dekat kurang rumahnya Iya, ini mah. kalau dia di saya. Iya. Masih Boy sekarang udah nikah Yang Yang putih. Iya putih. Tidak mau pulang Tahu, udah berubah ga ini? Udah berubah kan? Banyak bisnis di isri, hmm. kita juga mabuk sama petang Resek Kenal Dia tahu di tempat itu Kalau kalau si putih itu kan anak paling kecil dari Kita resek Dia senang juga sama kita Rangk-rangkatan <tutuk> standart ya jarang ngobrol bareng Main pandang-pandangan doang dia doang nah, di situ nah, kenal si Ali? yang mau kau pengen di oh ya Ali Ada juga lo udah tutup dia mah kemana kau bawa, iya. bawa tas tidak bawa oh, tas agak susah, susah. Iya. kayaknya dia orang Padang nih enggak gimana hilangin si Siang itu ngobrol, malam ya. Kalau Simanto tahu, mantok, mana nih dari Garve, kan? Oh, siapa sih mantok yang itu? Ya kalau ini mah udah lama banget sih. di luar lu, juga cerita, cerita masa lalu kamu waktu itu jadi teman-teman gitu. pada waktu itu sekarang pada iya Gue ngasih tipnya aja